Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa saya dalam perjalanan menuju Surabaya Untuk menghadiri Rukia Group Pasien Jawa Timur edisi kedua Yang digelar tanggal 6 sampai 9 Oktober tahun 2022 Di kota Surabaya Jawa Timur Edisi paling pertama Alhamdulillah sukses diselenggarakan pada bulan September yang lalu Di kota Sidoarjo saya berharap semoga kali ini pun berjalan dengan lancar tanpa hambatan Ini adalah penerbangan langsung dari Supadio International Airport, Kubu Raya Pukul 11.30 waktu Indonesia Barat Menuju Juanda International Airport di Sidoarjo, Jawa Timur Skema perjalanan setelah ini adalah Sampai di Juanda International Airport sekitar jam 1.30 siang lalu melanjutkan perjalanan menuju Surabaya saya akan menginap di hotel Gunawangsa Manyar, Surabaya semoga semuanya berjalan sesuai rencana Alhamdulillah saya sudah sampai di Juanda International Airport saya menunggu cukup lama untuk mengambil luggage setelah itu saya langsung naik Grab menuju hotel pemirsa untuk mengadakan Rukia grup ini, semuanya harus direncanakan dengan sangat matang dan presisi. Saya harus mengatur jadwal keberangkatan dan kepulangan, mengkoordinir pasien, membuking pesawat, booking hotel, mempelajari rute perjalanan dari airport ke tempat pelaksanaan Rukia, memperkirakan kendala apa saja yang mungkin terjadi, menyiapkan backup, menyiapkan rencana alternatif, rencana antisipasi, dokumentasi perjalanan, dan lain-lain. Semua itu saya kerjakan sendiri Ketika semuanya sudah fix Tidak akan bisa diubah-ubah lagi Terima ya, kasih pak ya. ya Terima kasih, selamat ya, ya, Terima kasih ya. Kita sudah sampai di Hotel Gunawangsa Ini pertama kalinya saya menginap di sini. Terima kasih Saya mau check in Mbak Istanbul Oke, okay, check-in beres. Saatnya menuju kamar. Ternyata di sini ada apartemennya juga. Saya di kamar 1636, lantai 16. <San> Alhamdulillah sampai di kamar, saya akan langsung bersiap karena sore ini jam 4 harus sudah memberikan terapi ruket ke pasien pertama Dorong, dorong, dorong temulut. dorong aja, dorong. Hey. Nah, dorong aja, nah, gitu. Dorong Iya. Wahyu lazimku di naslai laa ومن كل عين اللعنه ومن درجا جنانها ومنه ومن بدني اعوذ بك بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامنه ومن بدننا هذه ما نام من نومه من نومه من نومه من نومه من نومه من نومه من نومه من نومه من نومه من نومه من نومه من نومه من نومه من نومه Apa <coughs> oh ya? yang lewat. yang mengikuti sejak kecil. Keluar innallaha <coughs> yuhlikum dua pinggang, pinggang, pinggang. Hmm. pinggang. Hmm. dua yang ada di rahim, dua yang ada di rahim yang menghalangi kehamilan, dua lewat mulut, dua yang ada di rahim, dua yang menghalangi kehamilan, ya barang lagi, kan, dorong, dorong, dorong, sampai ketemu, iya, dua semuanya perkara perkataan bonus yang dia. Ah, saya buat mood. Ya. yang mengalami kehamilan yang membuat punya anak, membenci dengan suami. <coughs> <coughs> Tidak ada di Alhamdulillah pemirsa, sampai juga di tanggal 9, hari terakhir. Sampai di Surabaya, kami sore kemarin, malam Jumatnya saya demam. Hari Jumat itu, sejak pagi hingga malam, saya merukia 5 sesi. Dalam keadaan demam, kepala berat, pilek dan batuk sesekali. Luar biasa rasanya. Tapi Alhamdulillah Allah berikan saya kekuatan. Saya bisa melaluinya dan masih bisa maksimal memberikan pelayanan. Di kesempatan ini, saya bertemu pasang-pasang baru, teman baru, pengalaman baru. Insya Allah menambah pemahaman baru. Ini tiba saatnya untuk pulang. Saya rindu rumah, mau istirahat. Saya capek. Capek fisik, capek mental. Saya ingin pulang, tidur yang cukup, makan semangka yang banyak, edit video, olahraga, dan yang lainnya. Perlu penyegaran kembali, untuk kembali dan lebih kuat lagi. Oke okay, pemirsa, sampai di sini dulu video ini. Semoga bermanfaat ya. Bagi yang ingin ikut grup pasien Jawa Timur, silakan hubungi nomor WhatsApp saya yang ada di video. Silakan chat saja, oke? Okay? Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.